Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Hamba sudah berikhtiar menunaikan apa yang telah engkau tetapkan Hamba ingin terbebas dari yang haram ya Allah Hamba sudah menunaikan salat Hamba berusaha untuk zakat, Tapi hamba pun ingin menyempurnakan agama hamba seperti engkau perintahkan Rasulmu tuntunkan ya Allah Mustahil engkau perintahkan dengan pernikahan kalau engkau tidak berikan jalannya Ya Rab, hamba ingin menjadikan halal dalam kehidupan hamba Ikhtiar sudah hamba tanamkan Cinta sudah hamba lekatkan Taruh sudah hamba jalani Kalau dengan semua ikhtiar itu bisa mengantarkan hamba kepada jenjang pernikahan Maka mohon Ya Rabb, berikan hamba kesempatan untuk bisa bersanding dengan dia Wah, insya Allah Pribelamu hamba harapkan ya Allah, cintamu Engkau hadirkan di ya Arab. Hamba mohon, kalau sudah dengan semua ini, sudah dengan puasa yang telah Engkau janjikan, sudah dengan doa-doa yang telah Engkau janjikan untuk bukan lu mampu terkabul juga. Mohon tunjukkan kepada hamba ya Allah dengan cara apa lagi hamba mesti?